Hai hai hai Maraknya teror hewan liar menyerang manusia akhir-akhir ini menimbulkan keresahan di masyarakat Di antaranya adalah seekor harimau yang sempat membuat gempar warga Kabupaten Solok sudah ditangkap Total dua harimau yang sebelumnya sempat nongkrong di pinggir jalan kini sudah diamankan Nongkrongnya kedua harimau di pinggir jalan raya Tanjung dan ampek kecamatan Danau Kembar, Solok, Sumatera Barat itu sempat viral di media sosial dalam video yang viral, harimau itu tampak berjalan-jalan hingga duduk santai di dekat salah satu mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan. Pihak kecamatan mengungkapkan harimau itu memang sudah beberapa kali muncul di kawasan itu. Setidaknya empat kali di lokasi berbeda, harimau itu ditemui warga. Atas temuan dua ekor harimau itu, salah satu warga menyebut telah melaporkannya kepada pihak BKSDA dan polisi. Hasilnya, salah satu harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatera itu ditangkap setelah masuk perangkap yang dipasang BKSDA. Tertangkapnya harimau itu pun kembali menyedot perhatian warga. Warga tampak berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat langsung harimau itu. Selang satu hari kemudian, satu ekor harimau dengan jenis yang sama kembali tertangkap. Pihak BKSDA pun langsung mengamankan harimau tersebut. Satu ekor harimau lainnya tertangkap lewat perangkap yang dipasang oleh BKSDA. Harimau yang tertangkap di Jorong Lura Ingu, Nagari Simpang Tanjung Nan 4, Kecamatan Danau Kembar itu memang kerap berkeliaran dan meresahkan warga. Penjarian harimau ini telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir setelah hewan buas tersebut membuat heboh warga sekitar. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Selain harimau yang muncul dan sempat nongkrong di jalan raya Ada juga salah satu kejadian di mana seekor harimau berkeliaran di kota Houston selama seminggu Harimau jantan yang berusia 9 bulan berkeliaran di jalanan Houston, Texas pada 9 Mei saat petugas tiba di tempat kejadian, terlihat seorang pria memasukkan harimau ke dalam mobil lalu pergi. Polisi mencoba mengikuti kendaraan tersebut namun akhirnya kehilangan jejak. Beberapa hari kemudian, seseorang yang diduga pemilik harimau ditangkap karena menghindari polisi. Pengacaranya bersikeras bahwa hewan tersebut bukan miliknya, namun dia sering terlibat dalam perawatan hewan di India. Pengacara itu juga menambahkan bahwa tersangka dan istrinya, hanya membantu merawat harimau tersebut. Lalu pada Sabtu malam, dalam konferensi pers, polisi mengungkapkan bahwa hewan itu sudah diserahkan oleh istri tersangka dalam keadaan sehat. Tidak diketahui secara jelas di mana harimau tersebut selama seminggu terakhir. Namun yang pasti, harimau itu akan memiliki kandang sendiri dengan area hutan dan kolam di peternakan Cleveland Emery Black Beauty Ranch, tempat perlindungan hewan di Mucion, Texas.